Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala merubah bahaya, malapetaka bencana, dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal 'alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram. Ya, di sini ada social experiment, uang sepuluh ringgit di Indonesia dapat apa? Oke, daripada channel Tamaji Serumpun. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Linknya ada di deskripsi, guys agar supaya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Oke. Okay. Dari Malaka nah. beristri orang Malang. Oh Pak Zainal. Okay. Oh. Semuanya kita tunggu kan. Macam mana kehidupan di Malang? Nah, Oke. Okay. Tempat sejuk. Cuaca cantik. Cuaca sejuk. Orang di rumah. Pemandangan cantik. Oke betul apa yang dikatakan oleh Pak nih Di Malang itu suasananya ataupun udara juga sejuk seperti itu orangnya juga ramah-ramah guys Dan banyak sekali istilahnya wisata-wisata yang ada di sana So sangat-sangat best sekali Jadi buat teman-teman saya tunjukkan nih daftar wisata yang ada di Malang Saya tunjukkan fotonya silahkan lihat Okey uh, betul. Betul. Okay. Apa Okey. Okay. Okay. Alright. Supportlah channel ini. Okey. Samanji. Wei, teras banget musiknya. Subscribe YouTube channel. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik baik. Nah sebelum kita lanjutkan video ini bosku, tolong sila bantu subscribe Ya yeah. Bantu subscribe guys. Betul. Ini 11.400 ya. Semoga dengan React ini, nah, video kali ini Bosku, channelnya bisa dua puluh ribu ya, lah, Amin. Nah, Bosku, jadi kita masih mempunyai beberapa puluh ringgit, jadi 2 30 uang Malaysia. Oke. Okay. Nah uang 10 itu, kalau kita sudah tukarkan dalam rupiah di Indonesia di, sini, Bosku, kita akan di pasar. Nah, Oke. Oh. Oke. Okay. Ini menarik guys, konten kayak gini jadi, menarik kita ya. Kita akan ini bosku, jadi kita sudah sampai ke penukaran ini ya, penukaran. Uang asing, asing. ya penukaran Dengan uang Bapak asing. Ini? Yani. Ya ini sebagai apa pak di sini? Ya, ya, sekuriti, sebagai... Skur... nah, nah, sekuriti nah, atau istilahnya. Nah ada nah, nah, kebetulan Pak Yani ini sebagai security Jadi di sini kita bisa tukar uang pak ya. Nah, jadi bagi bos-bosku yang nanti mau melancung ke Malang atau kawan-kawan TKI yang mau ke Malang jadi kebetulan mempunyai uang ringgit Malaysia tak payah jauh-jauh jadi tinggal langsung ke betul. Uh, PT TPP Valasindo. jadi disini ovalasindo oh, uh, penukaran uang dalam beberapa mata uang di dunia Pak ya, ya jadi di disini ya, Oh ada kerjasama dengan BI, ya? Oh ya. uh, kan kerjasama... resmi. resmi ya betul-betul betul, ya. betul. Oh iya tapi kebetulan ini belum buka Pak ya bukanya jam 8.00 pagi ya agak pagi ya. Jadi kita di sampai di sini kan agak pagi. Jadi kena tunggu sebentar lagi. Namun sebelum kita tukar di Money Changer Palasindo ya. Money Changer Palasindo di sini. Kebetulan di seberang sana itu bodo. Jadi kita ada apa ya? Ada sebuah bank Malayan Bank ya. Jadi ada Maybank buka juga di sini. Oh, ada Maybank juga, di keren. Basri, rahmat ini, bosku, ya. Jadi tak jauh dari Di Solo ah, ada beberapa sih. MyBank Bank, di Selamat Riyadi kalau tidak salah. Nah ini Mai Banknya Kita akan tanya ya, di sini boleh tukar uang pak? Nah bosku kita sudah sampai di Mai Bank Indonesia ya, jadi Mai Bank Indonesia sudah buka di Malang. Nah kita akan coba tanya dengan bapak dulu. Bapak Raffit, jadi bapak Raffit di sini sebagai security ya. Nah, kita akan tanya, ya. jadi gimana pak? Bisa nggak pak? Kita punya rekening di Malaysia buka di sini pak? Okay. Oh, Oke. Oh. Oke. Okay. konfirmasi dari My okay. Bank. Oke, okay. oke. Okay. Jadi tukar uang bisa juga ya, Pak? Oh, US dollar aja bisa tukar Tapi kalau untuk rupiah nggak bisa ya. Kita punya uang ringgit tukar ke rupiah? Oh, nggak bisa ya. Jadi harus ke money changer ya. Money changer. Oh iya. iya. Ya, terima kasih Pak Rafiq. Ya. Ya, saya punya uang ringgit tuh. Ya. Terima kasih Pak Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jadi security yang tadi, security mybank tadi, bagi tahu sama kita, karena belum adanya online antara mybank Indonesia kan, uh, sama bank Malaysia. Ya, boleh apa? Uh, transfer uang langsung rekening uh, account conbuk e ya. Jadi kita akan coba tukar rp ringgit karena uang kita yang ada tiga ini, kita akan nanti akan belanja. Iya, yes, sudah, Pak. Ah. Ini kan apa pecahan ya, Pak, ya? Supaya ah. nanti Iya, enggak apa-apa, wis. Jadi coba okay. kita berapa Pak tadi? Oke. Rp30.000. rupiah Jadi kita okay, dapatnya lebih Oke, 30000 Lebih besar lagi. Iya, kalau... iya, terima oh, kasih. Oke. Nah, tadi kita sudah tukar uang Rp10. Itu untungnya rupiah, money ya. changer tuh di situ karena kita 000. Jadi mainnya kecil kata -kata makanya kalau oke okay. sorry, tukarnya besar dia bagi krus satu ringgitnya 3300 jadi lebih besar lagi bosku nah nah bosku jadi 30.000 ini kita akan belajar oke okay, dapat apa aja ya guys di malang nah, lupa bosku ya nanti singgah di kalau mau tukar uang ya di 30 pura perkasa, ian palasindo. Ya, terima kasih bos ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, jalan Kahuripan. Nah inilah bosku. Jadi pasar yang kita akan belajar. Ini sejuk guys di Malang guys. Uang ringgit Asli. ke 10, orang sepuluh ringgit yang sudah kita tukar ke rupiah. Oke. Okay bentor nah ini namanya bentor guys becak motor ya jadi pasarnya ini tepatnya di pasar kebalen malang okop oh, saya bila saya berada di Malaysia ini ya sering belanja ke pasar besar seremban negeri oke okay. nah bisa kita lihat di depan bosku jadi ini rel kereta api pun ada dekat sini nih. Nah, bisa kita lihat. jadi kereta api ya boleh, ya boleh lalu sini tapi bila lalu sini semua pinggir, ah, ah, betul, oke. Oh, nah ini sudah sampai, sudah sampai Hei, kepala aja tuh. Oke. Okay. ya? lembu ya. Satu kilo berapa dagingnya bu? Apa? Satu kilo berapa? Satu kilo oh, gini, ya? oh, itu, berapa oh, itu 110 ya 110 berarti dalam dalam 35 ringgit Nah kita akan coba ini Bu, ya. Oh jadi kita akan hanya, ini ya minum kopi satu gelas. kopi kemudian kita dapat apa aja ya coba makan ini makan nasi pecel ya Bu ya Nasi pecel Nasi pecel ya jadi nasi pecelnya seperti ini jadi nasi pecelnya oh, enak itu. Untuk enak guys. Sarapan, Bener, nasi pecel di sana di Malang ya, enak. Nasi lemak ya kalau untuk sarapan pagi. Kalau di sini masih oh. pecel, jadi selalu dibuat sarapan pagi. Betul. Nah, nanti kita akan kira ini berapa. Kita makan nasi pecel, laut tempe dengan kerupuk, sama kopi, dengan apa? kopi ini berapa? Nah, kita akan makan dulu bosku. Jemput makan dulu bosku ya, sedikit. Oke, okay. tapi udah diminum kopi Nah, bosu sudah habis. kita akan coba bayar. Jadi tadi kita makan ini, makan nasi pecel ya, nasi pecel satu pinggan, terus sama kopi. Nah, kita akan tanya berapa. Bu, semua berapa tadi bu? Sepuluh ribu. ribu. Jadi sepuluh ribu kalau dalam ringgit. Sudah saya kita... perkirakan masih sepuluh ribu. ringgit. Ya? Rp320 Rp10.000 bos. Jadi, tadi kita tukar di itu dapat Rp30.000. Aha. Ribu. Jadi, 10, dalam dalam Rp30.000 itu dalam pecahannya satu lembar 10, 20, 30. Nah, tadi harganya Rp10.000. Jadi, kita akan bayar Rp10.000, nah, Sekarang tinggal Rp20.000. Nah, sekarang kita tinggal Rp20.000. Nah, kita akan belanjakan yang lain, bosku. Jadi makan 3 ringgit dengan kopi tadi uh, dekat sini bosku Jadi kira-kira murah atau mahal? Komen. Murah lah Berapa ini bu? 2 nah, Kalau 1 ini berapa? Uh, ribu ya ribu? Jadi, bu, murah 2, banget Kalau uang ringgit itu dalam 4. 2 ringgit 2 ringgit Enggak ah, nah. Satu aja bu? Jadi pisang ini kalau di pasar murah <SILENCUE> sih, kalau ke Superindo gitu, super supermarket gitu, guys, itu udah 23 ribu guys, benar. Ya Allah, ibunya semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki. Oh, ini bapaknya. Oh, buka, ini biasanya ini tukang sayur. ya. Langsung bayar ribu. Kalau kita tawar boleh kurang lagi ini. ribu jadi balik 3 ribu ya. Terima Bu. Ya Allah sehat selalu Bu. Nah, tadi kita Jualnya kita makan, murah banget ibu. Jualnya murah banget ibu. Nah kemudian kita beli pisang ini, jadi uh, makan tadi sepuluh terus pisang ini tujuh ribu. Tujuh belas ribu. Nah, tiga belas ribu. Ah, ribu. Eh, tiga Nah tiga belas ini boleh dapat apa terus ikuti saya belanja di pasar Terima kasih. Ini seperempat empat 4000 dalam Rp1.20 Cendawan Nah seperempat uh. Seperempat Mbak Iya, hmm. ya, ya. Jadi ceritanya Mbak Sus ini adik-beradik dulu bosku Adik-beradik dulu masa dia masih gadis dulu kerjanya di supermarket Iran kosnya di tempat kita dulu <laughs> jadi ini tinggal 13 ribu itu dalam 4 ringgit, ringgit. oke okay. nah kita akan belanjanya nah kita istri saya akan belanja ini dia akan belanja tauge tauge <laughs> Jadi tujuh ribu, nah, jadi ini setengah kilo tujuh ribu, yes, ribu, ya balik tiga ribu. Balik tiga ya. tinggal enam ya. Nah ini bosku jadi uangnya tinggal dua ringgit. Dua rupiah dalam dua ringgit setengah ada ya, dalam dua ringgit. Nah, Oke. Okay. Jadi kita akan berikan tahu. Coba keluarkan sebentar mas. Uh, berapa? Jadi 6000 dapat ini tiga ya? Dua Oh iya enam ribu dapat tiga okay. paket satu dua ribu ya? Oke. Okay. Ini ya pas 6.000 ya? Ya, ya. ya makasih mas ya mantap kita sudah sampai rumah kita akan uh, lihat ya jadi kita sudah belanjakan uang 10 Ringgit Malaysia yang sudah kita tukarkan dengan uang rupiah Indonesia 7, rupiah. nah tadi kita sudah tengok dan saksikan bersama masa kita di Pekan pasar Balin Malang tadi sama kita tadi belanjakan untuk makan masih pecel sarapan, masih pecel pagi dengan kopi tadi. Rp10.000 dan kemudian ada sisa dua puluh Nah, sisanya kita belikan ini. Jadi, kita belikan Oke, dapat pisang tahu dua ringgit, dua ya, ringgit. 2 ringgit. kemudian sisanya kita belikan tahu. Hmm, jadi, tahu dapat tiga paket nih: satu plastik, ini isinya ada sekitar tujuh atau delapan. Oke, okay. uh, jadi kita beli tiga. Ini bisa buat jadi makan ya, seharian, guys. Tiga kali makan enam ribu, enam ribu jadi satu, dua ribu enam ribu tuh dalam dua ringgit. Oke, okay. nah, kemudian tadi ini kita berikan cambah toge. Campas mati kilo tadi, harganya dua ribu tujuh, ya. tujuh ribu juga. Uh, Iya, dua ringgit. Kemudian, sisanya tadi berapa yang kita berikan untuk uh, sayur asem untuk buat sayur asam jadi ini macam-macam, okay. tapi ada campak-campak yang ini, bosku. Ya. Nah, inilah, bosku, jadi uang sepuluh ringgit Malaysia yang sudah kita Mantap sih, uang rupiah dapat tiga puluh kita sudah belanjakan barang-barang uh, dekat Indonesia. Sekian dulu, bosku. Video kami semasa kita buat sosial eksperimen menggunakan uang 10 ringgit Malaysia yang kita tukar dengan uang rupiah dapat yang kita sudah belanjakan tadi. Nah, semoga video ini bermanfaat dan dapat memberi semua. Siapa tahu sudah datang ke uh, Indonesia tepatnya atau mungkin tepatnya di Batu karena Batu juga Batu Malang. Di Malang ini juga banyak tempat rekreasi yang Betul bagus. Betul, wisata. Salah bagusnya dengan tempat tempatnya lain yang misalnya selama ini bosku kunjungi misalnya di Bandung di Jogja dan sebagainya. Betul. Bagus malam Sejuk Seju, enak. Pancah, banyak tempat peranginan ya nih kan? View pemandangan. Betul. Uh, Buah-buahan, apple dan sebagainya. Bahkan kita beli bukti apple di tempatnya langsung di pasar Betul. Nah, sekian dulu bosku. Video dari saya semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf walaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke okay, kita okay. selesai videonya so itulah tadi ya social eksperimen sebenarnya apa ya hal-hal uh, seperti ini, ini bagus sekali guys karena kenapa kita bisa mengerti gitu dengan kalau semua orang Malaysia mau ke Indonesia gitu kan untuk berwisata atau bercuti nah disitu boleh menyiapkan uang sebanyak mungkin gitu kan dan 10 ringgit 10 ringgit itu 30.000an ya kan kalau 30.000 kalau uangnya lebih gede lagi nanti Crusnya 3300 seperti itu guys dan di sini 30.000 aja kalau di Solo ataupun di Malang ya Jawa Timur itu sangat-sangat murah sekali guys jadi makan itu murah terus istilahnya biaya hidup juga murah gitu kan ndak mahal pokoknya kalau teman-teman ke Indonesia itu pasti enak banget deh apalagi setelahnya kalau di Solo itu Solo tuh murah banget guys di Solo juga banyak tempat-tempat wisata apalagi di Malang di Malang ini tempatnya wisata banyak sekali perfilman-perfilman yang shoot di Malang karena saking bagusnya tempatnya dan juga istilahnya di sana itu sejuk enak banget jadi buat teman-teman yang ingin merasakan suasana yang sejuk di Malang tempatnya kalau di Solo ada yaitu tempatnya di Tawangmangu yang mana saya pernah live streaming juga Teman-teman juga melihat banyak kabut di sana So sangat-sangat menarik dan sangat-sangat unik Istilahnya pemandangan-pemandangan sangat-sangat bagus sekali guys Dengan pemandangan sawah dan juga banyak restoran-restoran Kalau di Tawang Mangu itu banyak restoran-restoran yang bagus Banyak makanan-makanan yang enak juga Tapi murah itu So terima kasih buat teman-teman semua Jangan lupa ke Indonesia Buat teman-teman semua yang ada di Malaysia Singapura, Brunei, Thailand semuanya Pokoknya ke Indonesia berwisata, bercuti Tempat cuti di Indonesia itu sangat-sangat banyak sekali kali. luangkan waktu satu bulan atau dua bulan tiga bulan enam bulan saja tidak cukup untuk mengelilingi Indonesia ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok videonya sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh